Cara Malaikat Maut menemui Nabi Idris Apa yang mereka lakukan bersama Persahabatan Nabi Idris dan Malaikat Maut seputar kematian Perjalanan ke syurga dan neraka Dan kisah mengenai Nabi Idris Yang meninggalkan sandalnya di surga Sehingga akhirnya bisa menetap di sana Dalam kitab Dorotun Nasihid Diceritakan kisah pertemanan mereka Nabi Idris alaihi salam naik ke langit karena kesolehannya beribadah kepada Allah Subhanahu SWT siang dan malam. Hal ini telah dikabarkan dalam Al-Quran. Dan ceritakanlah, Hai Muhammad, kepada mereka. Kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Al-Quran Surah Maryam ayat 56 hingga 57.